Balik lagi ke channel gua. Kali ini gua akan membahas sebuah game lawas yang harganya tidak turun-turun atau kalaupun turun sedikit sekali sejak peluncurannya yang sudah lebih dari 4 tahun lalu. Jadi eh, biasanya sebuah game itu life cycle-nya itu pertama adalah dia ketika peluncuran atau pre-order atau premier ya. Nah, di bulan uh, peluncuran sampai 2 bulan itu biasanya dia harganya tuh cenderung tinggi ya Sekitar uh, 105 sampai 110 persen dari harga normalnya Lalu di bulan kedua sampai ke-12 dia akan turun harganya menjadi harga normal 100 persen Lanjut di life cycle berikutnya yaitu antara 12 sampai 24 bulan dia mulai ada diskon temporary ini kadang-kadang diskon sekian persen sekian persen ya jadi harganya nanti tinggal antara 95 sampai 80 persennya saja di atas 24 bulan dia akan mulai di diskon gede-gedean tuh harganya tinggal 60 sampai 79 persennya lalu berikutnya di atas 30 bulan dia itu mungkin udah dibanding mungkin jadi game two in one gitu ya jadi, uh, harganya juga kalau dihitung itu tinggal 40-50%-nya Sampai akhirnya nanti game itu tinggal tersedia soft copy aja Nah, beda untuk game yang satu ini Dari pertama gue beli, itu sekitar tahun 2017 Harganya cenderung stabil Saat ini pun kalau kita cari di marketplace Harganya tuh masih antara 600-700 ribuan bahkan Tergantung uh, tempatnya masing-masing ya Nah Kenapa sih game ini harganya bisa se-stabil ini? Yuk kita bahas sama-sama Lanjut! Yang pertama gue lihat itu masalah grafisnya ya Jadi kalau dibandingin sama kompetitornya, Nintendo Switch ini bukan yang paling powerful grafiknya. Tapi di game ini, Nintendo berhasil membuat grafiknya yang eye-catching, colorful, dan terlihat keren, baik eh, dari karakter-karakternya, sirkuitnya, semuanya eh, dipikirkan dengan sangat baik sampai ke animasinya. Ya, nah yang berikutnya. Yang bikin menarik pastinya adalah karakter-karakter yang bisa kita mainkan di game ini, yang semuanya berasal dari karakter yang ada di franchise-nya Mario dan juga di beberapa franchise eksklusifnya punya si Nintendo seperti Zelda atau Splatoon dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah fun factor, ya, atau faktor fun-nya dari game ini. Jadi, game ini bukan sebuah game balap yang realistik ya seperti Grand Turismo atau Forza Horizon tapi dia lebih ke game balap fantasi yang masuk ke genre combat racing jadi dia game racing yang ada unsur combatnya jadi antar pemain itu bisa menggunakan uh, senjata atau item untuk uh, menghalangi supaya musuhnya nggak menang ya nah disinilah fun nya yang berikutnya yang membuat game ini fun itu adalah masalah drifting jadi untuk uh, bisa drifting di game ini sangat mudah tapi uh, apa ya efeknya ketika kita melakukan drifting itu memuaskan ya satisfying banget gitu nah Faktor fun inilah yang uh, sangat mencuat di game ini. Ditambah lagi, game ini juga mendukung multiplayer, mulai dari multiplayer uh, sharing screen, ya, lokal, jadi dia bisa sampai 4 multiplayer main di satu device atau satu layar. Lalu, berikutnya lagi ada uh, multiplayer dalam bentuk uh, device to device, jadi dia mendukung dua Nintendo Switch untuk berkompetisi. Dan yang paling masif adalah uh, multiplayer yang sifatnya online. Kita bisa terkonek ke jaringan online untuk balapan Mario Kart ini. Lanjut ke bagian Layout control Game ini menyajikan layout yang Sangat sederhana Yang sangat mudah anti ribet Sehingga memungkinkan Berbagai kalangan untuk Bermain dan menikmati game balap ini Jadi kita lihat itu uh, Kontrolnya cuman Steer ya, pakai stick kiri Untuk ke kiri ke kanannya Lalu untuk Ngegas dia cuman pencet tombol A Accelerate Lalu tombol L untuk e, menggunakan item dan tombol R untuk drift. Simple sekali, nggak ada pilihan transmisi manual, otomatis nggak perlu. Lalu di sebelah atas kita bisa lihat ada fitur smart steering. Smart steering ini membantu untuk orang yang belum terbiasa dengan game balap itu untuk memudahkan pengendalian dari e, mobilnya. Berikutnya ada tilt controls. Nah, kalau pakai tilt control sini, kita membelokkan mobil tidak dengan menggerakkan stik kiri, tapi kita akan gerakkan kontrolernya ke kiri dan ke kanan. Berikutnya ada lagi uh, fitur auto accelerate, ya. Nah, fitur accelerate ini supaya tangan lu sih nggak pegel, ya, mencet A terus ya. Dan jujur, gue pakai terus sih fitur ini, karena selain nggak pegel juga, apa ya, memperpanjang umur tombol A gue sih. Gitu aja. Terus, yang terakhir di bawahnya ada pilihan maps-nya, itu mau ditampilkan atau tidak. Simple kan? Game ini memiliki berbagai uh, mode permainan yaitu single player, multiplayer, lalu ada lagi online play, yang terakhir ada wireless play. Sekarang kita coba dulu yang paling umum digunakan, yaitu single player. Nah, single player ini pun terdiri dari berbagai bagian ya. Yang pertama, grand prix, time trials, versus race itu. Eh, Kurang lebih sama ya yang tiga itu ya. Jadi kita balapan dengan beberapa saing. Ya kalau yang battle itu nanti akan gua jelasin lebih jauh lagi. Karena di dalam battle ini masih ada beberapa tipe permainan lagi. Nah untuk versus kita pilih dulu kita mau pakai karakternya siapa. Lalu kita bisa pilih tuh mobilnya mau apa. Lalu bandnya seperti apa. Dan masing-masing memiliki uh, karakternya sendiri-sendiri ya, dari tiap kendaraan, ban, dan sayap tadi. Lalu kita bisa pilih, kelasnya mau yang 100 cc, 50 cc, di dalamnya juga kita masih bisa uh, utak-atik lagi, mau dia pakai sistemnya, pakai tim atau independen sendiri-sendiri, terus korsnya gimana, lalu uh, tingkat, Keahlian dari musuh kita, dari si komputernya seperti apa. Kita bisa pilih. Untuk pemilihan track atau sirkuit, kita diberikan 12 grup. Yang di dalam masing-masing grup itu terdapat empat pilihan sirkuit. Jadi total kita punya 48 sirkuit dengan keunikannya masing-masing pada mode battle kita diberi beberapa pilihan seperti Balon Battle di mana kita berlomba untuk memecahkan balon yang ada di e, lawan kita ya selanjutnya ada lagi Renegade Roundup ini permainan seperti polisi dan maling jadi kita dibagi dalam dua grup yang satu berperan sebagai polisi yang satu lagi berperan sebagai malingnya ya yang sebagai polisi dia harus nangkepin si grup lain yang jadi maling Renegade Roundup ini terdiri dari empat ronde, jadi setiap grup itu memiliki dua kali kesempatan menjadi polisi, dan dua kali kesempatan untuk menjadi malingnya. Berikutnya ada Bob Bomb Blast. Nah, di mode ini dia kurang lebih sama seperti balloon, cuman di mode ini senjata yang kita miliki atau item yang kita miliki hanya bom saja tidak ada item lain Selanjutnya, ada lagi mode Coin Runners. Nah, di mode ini, pemain dibagi menjadi dua grup yang jumlahnya sama, yang bertugas untuk mengumpulkan koin-koin yang muncul di layar. Nanti pemenangnya ya tentunya grup dengan koin terbanyak. Ada lagi mode Shine Thief. Jadi, di mode ini, pemain harus mengambil sebuah benda yang namanya Shine, dan harus mempertahankan benda itu selama mungkin. Nah, pesaingnya itu bisa berusaha merebut si Shine itu dari pemain yang sedang memegang Shine. Apabila si pemegang Shine terkena item yang diluncurkan oleh lawannya, maka si Shine itu akan jatuh dan dapat diperbutkan. Terakhir ada random battle yang menggabungkan semua tipe battle tadi ya, jadi satu. Untuk battle ini, jumlah tracknya itu hanya ada 8, karena dia tracknya khusus. Jadi dia cuma dikasih 8, beda sama yang untuk uh, balapan biasa tadi ada 48 track ya. Nah, jadi yang membuat game ini bisa harganya bertahan, itu adalah dari sisi grafisnya, sisi funnya, sisi kemudahannya, dan juga uh, banyaknya mode permainan yang disediakan di game ini buat lo yang mungkin masih ragu worth it nggak ya 600 sekian ribu atau bahkan 700 ribu untuk beli game dengan umur 4 tahun lebih ini kalau buat gua sih worth it dan ini sangat replayable artinya gua tetap masih ingin mainin game ini lagi dan lagi dan lagi gitu ya apalagi kalau dimainkan bersama-sama dengan teman Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!